Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Yadi. Iya. Tumben nih pantasan tadi pagi ada kupu-kupu terbang dulu Kurang tamu saya. Oh begitu. Oh <laughs> jepurin jenengan yang datang iya, berkunjung. Iya. Alhamdulillah. Iya iya. Iya ini Pak. Sengaja saya datang ke sini Pak. <tuh> Sehat, Pak Yanto. Alhamdulillah, sehat sekali. Sehat, Pak. Kabar keluarga gimana, Pak? Kabar keluarga, alhamdulillah, juga sehat. Alhamdulillah, ya, ngomong-ngomong nih, jendengan itu sekedar lewat mau silaturahmi atau ada kepentingan lain. Itu bentuknya saya jadi gimana gitu, loh. Ya, selain silaturahmi, ada sedikit kepentingan mm -hmm. dan, uh, lain, yaitu menanyakan mengenai penyakit yang kemarin Bapak alami. Apakah enggak keberatan Pak? Oh tidak, iya boleh, boleh. Apa yang mau saudara tanyakan sama saya Mas Jadi? Baik Pak, makasih sebelumnya ya Pak ya. ini sebenarnya penyakit apa sih yang diderita Bapak? Kalau ngomong-ngomong masalah penyakit, kata dokter nih bukan kata orang itu penyakit saya itu TBC Mas. Hmm. Malah kadang-kadang kalau batuk sampai keluar darah Mas. <coughs> keluar darah, <coughs> keluar, darah. <coughs> keluar darah. Oh begitu ya. Itu. Badan sampai nggak enak mas, susah tidur juga itu. Nah, malah kadang-kadang nih, kalau pas lagi ada kumpulan RT atau apa itu, saya sampai jadi nggak pede mas. Apalagi kalau pas lagi makan bareng sama itu, kan kadang-kadang kita batuk jadi mengganggu selera mereka mas. Itu kadang-kadang. Setelah mengkonsumsi obat herbal tetopar PPK, apakah ada perubahan Pak? Wah, alhamdulillah mas. Setelah dua hari, dua ya hari. setelah dua hari mengkonsumsi Detopar PPK, alhamdulillah batuk saya reda, sembuh lah ya. Makan juga enak. Yang jelas, batuk, berdahak, sesak napas hilang mas. Alhamdulillah. Jadi di dada juga? Oh tidak ada lagi nih. Tuh panjang namanya sekarang. Tuh oh, luar biasa mas. Ya mudah-mudahan setelah mengkonsumsi Detopar PPK itu hmm. dalam waktu dekat penyakitnya bisa sembuh total, Mas. Amin. Amin, amin. Iya, <tuh> ya, kalau obat herbal Detopar PPK itu memang sebagai jalan perantara kesembuhan penyakit bapak. Ya betul, betul, betul. Uh, sampai berapa minggu dan berapa paket obat yang dikonsumsi sampai sembuh? Wah, nggak sampai minggu-mingguan itu? Mas? Hmm. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Dettopor PPK, hmm. satu paket masing-masing satu botol itu dalam waktu delapan harian. Alhamdulillah, sembuh, Mas. Dalam waktu 8 hari, iya, alhamdulillah, sembuh. Dalam delapan hari, ya, akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat ini, Mas. Alhamdulillah, ya, Pak. ya. Eh, begini Pak, menurut Bapak bagaimana khasiat daripada obat herbal Detopar dan PPK dari dendeng tersebut? Ya kalau ditanya seperti itu, yang jelas hasilnya aja Mas, hasilnya kita kan sehat. Alhamdulillah Detopar PPK itu manjur, manjur. Mas. Baik Pak, terakhir Pak, jika ada tetangga atau saudara yang mengalami sakit yang seperti Bapak. Mungkin ada pesan dari Bapak Yanto. Ya, buat tetangga yang mungkin sedang mengalami penyakit yang pernah saya derita seperti TBC, paru-paru basah maupun kering, sesak napas, bronhitis susah tidur, ya coba diobati dengan produk herbal dari Denatur Indonesia, D. De topar PPK Insyaallah baik Pak cukup dari saya sekaligus saya mau mohon pamit nih terima kasih atas waktu dan kesediaannya yang telah menyampaikan pengalaman uh, tentang penyakit Bapak sekali lagi terima kasih Pak Yanto sama-sama Mas, jadi ya jangan lupa nanti kalau pas lagi kebun Senggang atau lewat sini mampir baik Pak pintu baik. saya terbuka terima kasih, Ayuh. terima kasih Insya Allah Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh Detopar PPK memang manjur